Menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi Terbaru seputar idola kesayangan kita Sebelumnya persahabat ya Ke gambar pertama Ada sebuah unggahan spesial dari Kak Rizky Bilar Dua jam yang lalu mengunggah Sebuah postingan foto momen kebersamaan Dengan sang istri dan Tentunya ibu tercinta Ketika momen di Turki Persahabat ya spesial hari ibu Rizky bilang mengunggah sebuah postingan foto dan ada kalimat yang sangat luar biasa dituliskan di kalimat caption. Dua malaikatku yang selalu menghadirkan senyuman di balik rasa lelah yang selalu menjadi pemantik semangat di balik keputusasaan. Yang selalu menularkan kebahagiaan di balik kesedihan. Terima kasih dariku buat kalian, makhluk pilihan Tuhan yang sudah menghiasi hidup ini dan menjadi tokoh penting atas kehidupan yang kujalani saat ini. Selamat Hari Ibu buat para ibu dan para calon ibu yang ada di muka bumi ini. Wow, terharu banget, ya tentunya membaca kalimat yang sangat luar biasa disampaikan, ditujukan untuk... Kedua wanita hebat, Dedek Lesti dan Ibu Dewi mudah-mudahan keluarga besar idola kita diberikan kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Banyak komentar, tanggapan dan respon yang diberikan dari para fans yang tidak diakunin tentang Leslar Underscore. Guys gua di balik batu kalian lihat kan yang tidak bisa lihat coba lihat pakai mata batin katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Sampai begini membaca tentunya kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh kakak Rizky pilar Dan tentu bersahabat ya selain kakak Bilar Dedek Lesti pun ini mengunggah sebuah postingan foto bersama ibunda tercinta dan sang mertua kesayangan ini sih luar biasa banget dan kita terharu juga dengan kalimat yang sangat luar biasa juga Yang disampaikan oleh DDLS di lewat kalimat caption yang dituliskan Mah, Teteh belum bisa jadi anak yang baik Terima kasih karena mama sudah mengajarkan banyak hal terutama tentang sabar Sehat selalu ya mah, insya Allah Teteh bentar lagi jadi ibu Mudah-mudahan Teteh bisa jadi orang tua yang baik Sabar seperti mama Dede memang orang baru Tapi terima kasih karena ibu sudah menganggap Dan memperlakukan dede selayaknya Anak kandung Ibu sendiri bukan menantu Terima kasih juga karena ibu sudah melahirkan Sosok laki-laki yang Masya Allah baik Yang Allah takdirkan menjadi suami dede Mohon doa restu mudah-mudahan dede dan kakak Bisa menjadi orang tua yang baik Untuk anak-anak nanti Masya Allah banget terharu Dan tentunya meneteskan air mata sekali Ketika membaca kalimat yang sangat penuh makna dan arti yang disampaikan oleh tidak Lesti mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat kepada keluarga besar Lesnar. Dalam postingan tersebut banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Leslie Bilar Team. Terharu selamat hari Ibu Mama Kejora, Ibu Rosmala Dewi, dan Bunda Lesti Kejora yang bentar lagi mau jadi Ibu Love. Masya Allah banget ya, semua pasti terharu banget ketika membaca kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh sang Kejora, Sandi Padang Dedek Lesti. Untuk selanjutnya persahabat, ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan hari ini. Masya Allah diunggah di igasnya Bang Adiska ya persahabat ya Ini tentunya memang luar biasa vitamin bahagia kita dapatkan Yang mana Kakak Kabilar sedang ada di suatu acara Tentunya syukuran atas sinetron JWB yang sudah mencapai 300 episode Masya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan semuanya dipermudah Amin Ya Alamin Postingan tersebut juga ini diripost kembali oleh akun Leslar 24 Ada kalimat gansan yang dituliskan Alhamdulillah udah 300 episode, sukses terus JWB, amin ya sama-sama kita support dan tentu kasih semangat buat kakak Rizki Bilar dan kita lihat juga unggah berikutnya yang diunggah oleh Agus Nelfudi yang terkebilar. Wah oh, Allah banget ya. Kalau mode serius emang luar biasa banget terlihat dari kegantengan sang suami Dedek Leslie Kejora. Perhatikan juga persahabat ya ada kalimat kesan yang dituliskan. Kalau lagi mode serius gini nambah nambah ya kan. cakepnya kalau gini jelas siapa? unyep uh, siapa? <laughs> Punya siapa papanya baby L dong ya kan? Katanya tuh aduh manje banget ya Masya Allah Mudah-mudahan saja sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk sang idola kakak Rizky Bilar Emang the best banget ya Masya Allah Ini momen ketika Rizky Bilar sambutan persahabatnya ya Untuk syukuran selamat atas JWB2 yang sudah masuk 300 episode Dan untuk selanjutnya masih di akun Instagram yang sama kita lihat aja persahabat ini lagi rame banget soal fanbase artis sebelah nih persahabat ya Dimana tentunya tepatnya persahabat ya ini fanbase dari Ricis Yang mana fanbase ini mengikuti atau meniru untuk fanbase dari Leslar Persahabat ya perhatikan nama akunnya Ricis Rian Ward atau R2W persahabat ya ini sama dengan Tentunya meniru atau plagiat persahabat ya tepatnya dengan L2W Leslar Lovers Ward, persahabat ya kita lihat juga dan simak di kalimat yang dituliskan Leslar wanabi banget sih, pengen banget sih jadi Leslar sama Leslar Lovers dah gak kreatif lagiat lagi ampe slogannya fans tuh gambaran idola lo, jadi jadi pengen numbangin akunnya tuh kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan yakni dari akun 2507 Noy mengatakan ini lagi satu plagiat paling jelas tanpa perlu pakai lampu suluh katanya tuh, wow Jadi <kita> perjelas banget persahabatnya karena ini meniru fanbase dari Leslar aduh, tentu ini lagi rame banget di media sosial kita disuruh rame-rame untuk tutup report persahabat ya Jangan sampai akun-akun lain meniru fans dari Leslar Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Nianusker Tanzania Kang Jiplak ntar diserang malah bilang fans Leslar Barbar Udah apal gua katanya tuh <laughs> Tentu kita optimis saja support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Jangan tentunya kita terbawa suasana yang sangat ramai persahabat ya. Tetap optimis, tetap kita dukung yang terbaik untuk idola kita, Lesti dan kakak Rizky Pilar kita masih menunggu kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di sehari-hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.